Selamat datang di channel kami. Sedikit kami akan berbagi informasi tentang seputar kaca spion mobil. Kaca spion mobil Innova Double retract lipat otomatis, adalah jenis spion mobil Innova tipe V. Pratama Jaya merupakan salah satu pusat penjualan spion terlengkap dan termurah siap melayani penjualan partai dan eceran.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 Pratama Jaya menyediakan berbagai macam tipe spion mobil Toyota Innova V, dengan kualitas barang original dengan kondisi barang bagus, mulus, elektrik mirror, lampu sein normal, retrek lipat otomatis dipastikan berfungsi dengan baik. Spion Innova tipe V ini dibanderol dengan harga yang sangat murah. Kaca spion inovatif tipe V ini siap kami kirim ke tempat tujuan Anda dan siap COD atau siap pasang di tempat atau di rumah Anda. Harga yang kami tawarkan tersebut adalah harga per biji, spion sebelah kanan atau spion sebelah kiri. Atau mungkin Anda sedang membutuhkan spion satu set kanan dan kiri, sesuai dengan kebutuhan kendaraan Anda.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 Selalu kami cek dan kami tes terlebih dahulu spionnya, sebelum barang ini kami packing dan barang kami kirim guna untuk memastikan barang spion yang kami kirim dari semua fungsi dan kondisi elektrik dipastikan bagus, mulus, normal dan lampu sein serta retract lipat otomatisnya juga dipastikan normal, berfungsi dengan baik. Untuk konsultasi keluhan dan kendala tentang spion kendaraan Anda, silakan hubungi telepon atau WhatsApp kami di 085323293232. Catatan, bagi Anda yang spionnya ingin lipat otomatis kami siap pasang retract dan modul spion. Cukup pencet remote lock mobil maka spion akan lipat dengan sendiri. Silakan hubungi telepon atau WhatsApp kami di 085323293232. Terima kasih atas kunjungan anda. Semoga sehat selalu. Kami akan melayani anda dengan sepenuh hati.